Kesambet Ia perlu mengaku kesambet Biar topeng-topeng terbuka Ternyata hampir semua sedang kesambet Ia perlu mengaku kesambet Biar makin jelas dikotomi ada teman yang menemani karena kesambat Dan musuh yang mengusui karena kesambet. Ia perlu menganggap kesambet. Biar semua paham. Tentang keinginan musti berbatas. Steril. Dari. Ia perlu mengaku kesambet. Biar kultus dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Demikianlah sebenarnya sebenar sejatinya kesambet. Ia perlu mengaku kesambet. Karena negara dan bangsa ini sangat membutuhkan manusia yang berani jujur mengaku dirinya kesambet. Peradaban dunia tak terkecuali di sini, adakah yang bebas dari kesambut Coba lihat, jutaan manusia panlit menjilat-jilat, menjulur-julurkan lidahnya, meleng-meleng kesambet, mengutuk-mutuk, beretorika, mengulas begitu cerdas. Sejak sana, tentang kesambet, seraya berlomba-lomba mengaku tak menyembunyikan dirinya yang sedang kesambet. Pengelolaan negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa-desa kesambet. Presiden, menteri-menteri, inspektorat-inspektorat jenderal, perwira-perwira, pengusaha-pengusaha, politisi-politisi. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serima-seringam. Tak hanya cangkemnya saja yang tak kesambet. Namun, tak ada sebiji pun jancok raimu yang benar, jujur, dan sumeleh mengaku kesambet. Di titik momen itulah. Guru bangsa itu mengingatkan kita dengan pura-pura kesatuan. Sekian, terima kasih.